Akankah harga oil akan bergerak ke atas? Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke bawah dan menembus level 70.05 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 69.34. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983